Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, waktu hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ada baju. hai, siapa? Ora. Abok. Bye. Mam, alihkan kamera depan kayak mana? Ke masuk, masuk gas gitu. Masuk gas itu, masuk ke dalam rumah makan sampah Yuda, Pak. Itu. Iya. Mau ke Jakarta, Mbak? Iya. Apa lagi? Ada apa? Mana? wow biru kali juga Ku kacamata di situ. Eh, da -da laptop Kanya. Cepat. deh ke sini. Ke sini. banget sih kakak Abe, kayak ini kak, kayak ini kak Abe. Situfon ada, agak か tutupin Mar. Mar. <tuk tangan> uh, <susuk tangan> ah, Amang nih. Karin, ayo Nina Berapa persennya? Arsa ya. yang di kaki Tuh, tutup tangannya, Pakai kaki bisa, pakai jidat bisa Aron bisa menutupi mambuatnya Jangan tapi bawah. Bentar lagi, langsung tiup kakak, dodok, langsung tiup. Kaki kamu Tapi kaki, kaki bisa. Pakai kaki. Salah Pakai kaki, betul. Pakai kaki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 orang ya, silakan. Oke. aja berdua Terima kasih ya.